A few moments later yeah. ambil, ambil dulu, ambil dulu Ambil dulu Ambil, lihat dia Terus, ambil Hey! Ambil, ambil, ambil, ambil. Hey. <laughs> coba kedapannya <Schools> Ayo terus, ambil Ini kucing, cepat Cepat ya, ambil-ambil ya. Ambil, ambil-ambil ya, ambil ya. Dilege-lege kucing dia, guys. Cepat ambil ya. Ngermasan dia ya. Keren. Dilege-lege kucing dia. Kucing dia. kucing dia, guys. cepat ambilnya ini aja nih cepat itu mulai, ya, apakah dapatnya lagi <tuh> cepat dari sini dari sini dari sini kan dekat ya cepat jadi cepat ambil ambil apalah cepat cepat apalah ambil bukaan si kamu cepat cepat ambil ambil ambil ambil ambil ambil ambil main-main itu itu dia hei Hai, ambil. ambil ya. hati <laughs> Ambil lagi apa itu ya? Itu ya, ambil. ambil lagi. Ambil, ambil, ambil. ambil, ambil, ambil. ambil, ambil, ambil. apa apa enggak ya, guys? <laughs> balik lagi sama cepat-cepat. Dari tadi dari tadi. guys habis galek-galek kucing di dalam gudang main, dapatnya juga, akhirnya dapatnya juga. kaknya nggak caknya nggak dapat apa dan akhirnya mendapat guys oleh kakak ya guys